Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pada kesempatan kali ini kita akan bahas kunci jawaban di halaman 80. Oke. Okay. Matematika volume 2 kelas 4. Oke, okay, di sini ada 2/4 ditambah dengan 1/2. Oke, okay, kita jawab dari soal nomor 1. Ini kita pakai warna biru aja biar seru ya. Soal nomor 1. 2/4 ditambah dengan 1/4 sama dengan berapa? Oke, kita tulis jawabannya ya. Kita ke kanan aja ya, ke kanan. Oke, 2 ini maka jadinya karena ini bilangan penyebutnya sama, maka kita langsung tambahkan saja 2 ditambah 1 adalah 3. Maka pernya sama yang menjadi per 4. Maka jadinya adalah 3 4. Berikutnya soal nomor 2. 4 per 7 ditambah dengan 1 per 7. Gampang saja. Penyebutnya sama yaitu 7. Maka 4 tambah 1 adalah 5. Jadinya adalah 5 per 7. Soal nomor 3. 2 per 8 ditambah dengan 3. 3 per 8. Oke, 2 per 8 ditambah dengan 3 per 8 sama dengan berapa per 8? Kita tulis. Kemudian 2 ditambah 3 adalah 5. Menjadinya 5 per 8. Soal nomor 4. Oke Soal nomor 4. 2 per 3 ditambah dengan 2 per 3. Sama dengan, pernya sama yaitu 3. 2 ditambah 2 adalah 4, jadinya 4 per 3 soal nomor 5 2 per 5 ditambah dengan 4 per 5 maka gampang saja pernya sama itu per 5 kemudian 2 ditambah 4 adalah 6 menjadi 6 per 5 kemudian soal nomor 6 3 per 9 ditambah dengan 6 per 9 maka sekarang 3 per 9 ditambah dengan 6 per 9 Kensi sama ya, per sembilan, tiga tambah enam adalah sembilan, jadi sembilan per sembilan. Baik, nanti kita jawab ke halaman delapan puluh satu.